Okay, jumpa kembali bersama kami service Jepara kita mendapatkan sebuah magicom bermerek yang mas seperti ini dia bilang dia ma oke okay, kita coba dulu untuk powernya kita colokan terjadi error pada display di magicom E3 bisa diperhatikan untuk rekan-rekan seperti ini pada magicom yang terlihat E3 Oke kita akan periksa bersama-sama untuk rekan-rekan oke okay, bisa diperhatikan untuk rekan-rekan pada kabel biru yang arah ke elemen atas sepertinya ini terjadi putus tidak tahu sepertinya dia tercepit di bagian end cell kita angkat sedikit seperti ini terjadi putus oke okay, kita akan periksa lagi siapa tahu ada yang terjadi putus lagi di bagian mainnya. Oke, seperti ini ya. Terjadi putus juga di bagian warna hitam. Tadi yang putus berwarna biru, ini berwarna hitam bisa diperhatikan untuk rekan-rekan arah ke bagian atas kemungkinan di bagian ensel yang tidak istilahnya sering dibuka tutup untuk enselnya dia kabelnya terjepit. Oke okay, kita akan menyambung untuk bagian ensel atau kabel yang ke arah bagian atas ke bagian elemen. Biasanya dia ada sensor juga di bagian atas. Sepertinya pada kabelnya Terjadi putus di bagian sensor dan bagian elemen atas atau penghangat atas. Oke, okay. kita akan buka dan kita sambungkan kembali untuk elemen atas atau kabelnya yang terjadi putus. you're the one who can make me happy Oke okay, kita akan menyambung untuk kabel biru seperti ini sepertinya kabelnya yang satunya juga sudah mau putus kita harus menyambungkan pada bagian kabel biru dan kabel hitam ini juga kita sambungkan hitam ketemu hitam sepertinya hitam yang satunya kelihatannya masih oke okay tapi kabel birunya sepertinya yang satunya sudah mau putus oke okay, nanti kita akan sekalian kita rapikan atau kita putus dan kita sambung kembali oke okay, bisa dituruskan untuk videonya I chose you You're the one who can make me happy Oke okay, kita berikan power seperti ini kita colokan pada bagian bawah powernya Oh ya kita belum menyolokkan untuk power yang listriknya seperti ini nanti kita coba seperti apa apa masih terjadi error untuk E3 Oke okay. ternyata sempurna untuk rekan-rekan untuk waktunya sudah aktif dan untuk kemasaknya juga sudah oke okay. sangat mudah sekali untuk rekan-rekan triknya oke okay, nanti kita tinggal merapikan untuk penutup penutupnya yang belum kita tutup oke okay, tombol-tombol juga sudah oke okay semua dan sangat mudah sekali perbaikan magicom yang yang terjadi error pada display-nya E3 Oke okay, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan nanti kita buktikan trik-trik lain Oh ya jangan lupa untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe atau klik lonceng biar channel kami dapat mengupdate video updatean kami yang terbaru Oke okay. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami Sampai jumpa